Halo apa kabar kalian semua, pada kesempatan kali ini, aku ingin merekomendasikan peralatan youtuber gaming modal di bawah Rp500.000. Berikut ini dia peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama kalian membutuhkan soundcard V8, harganya kisaran Rp150.000. Selanjutnya, yang kedua kalian membutuhkan kabel AUX. Harganya kisaran 20.000. Tergantung toko. Selanjutnya, yang ketiga, kalian membutuhkan splitter. Harganya kisaran Rp 8.000. Tergantung toko. Selanjutnya, yang keempat, kalian membutuhkan mic clip-on. Harganya kisaran 15.000. Tergantung toko. Selanjutnya, yang kelima, tripod. Harganya kisaran 28.000. Selanjutnya, dan berikut cara pemasangannya. Caranya, pertama siapkan sound card V8. Kemudian yang kedua, diputar balik. Seperti ini. Kemudian yang ketiga, angkat. Kemudian yang keempat, ambil kabel aux kemudian yang kelima colok ke bagian earphone speaker kemudian yang keenam ambil splitter kemudian yang ketujuh colok kabel aux ke lubang mic pada splitter Dan colok seperti berikut ini. Selanjutnya, lupa yang keberapa. Siapkan mic clip on. Ini dia mic clip onnya. Lalu colok ke bagian condenser mic. Seperti berikut ini. Lalu siap digunakan. Dan splitter yang ini dicolok ke handphone dan handphonenya taruh di tripod. Ini dia tripodnya. Taruh handphonemu di sini. Dan berikut hasil suaranya seperti berikut ini. Dan ini dia untuk kualitas suaranya. Ini adalah kualitas suara dari mic tripod ditambah dengan soundcard dan mic tripodnya. Saya jepit di tripod dan bagaimana untuk kuat suaranya? Ini saya menggunakan aplikasi Open Camera dan bagaimana untuk kuat suaranya? di jarak segini dan pastinya sangat kencang. Dan saran dari saya kalau kalian menggunakan cara ini pastikan di tempat kalian sudah dilengkapi peredam suara ya. Jadi dipasang busa-busa busa-busa telur ya supaya suaranya bersih seperti itu dan tidak ada suara lain-lainnya seperti suara mesin komputer atau suara kipas angin dan suara lain-lainnya ya dan ini suaranya sangat jelas ya jaraknya jauh ini dan saya akan lebih jauh lagi dan bagaimana untuk pada suaranya sejauh ini ini tanpa editing tanpa edit suaranya tanpa di booster suaranya sejauh ini apakah cukup jelas dan dan ini lebih jauh lagi sejauh ini eh, eh, eh, eh. ini lebih jauh lagi sejauh ini bagaimana untuk suaranya apakah cukup jelas oke okay. ini suara tanpa di edit kalau videonya pastinya di edit oke okay. dan bagaimana untuk kualitas suaranya oke okay. dan ini dia cara menjepit mic clip on di tripod caranya seperti berikut ini ini kan ada karetnya ya kita jepit di bagian karetnya seperti berikut ini nah lalu pasang kamera di bagian sini oke, jelas kan? <SILENCIO> Amen. Astawa olangi Halo, apa kabar kalian semua? Pajak kesempatan kali ini aku ingin Halo, apa kabar kalian semua? Pajak Sematan kali ini aku akan merekomendasikan peralatan youtuber gaming modal di bawah Rp500.000. Berikut ini dia alat-alat yang dibutuhkan. Halo, apa kabar? Halo apa kabar kalian semua? pajak kesempatan kali ini aku akan merekomendasikan peralatan youtuber-gaming di bawah 500 ribu Halo apa kabar kalian semua? Halo apa kabar kalian semua? pajak kesempatan kali ini aku akan merekomendasikan peralatan youtuber-gaming Halo apa kabar kalian semua?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 Pada kesempatan kali ini, aku akan merekomendasikan peralatan Youtuber Gaming di bawah 500.000. Berikut ini dia alat-alatnya. Pertama, kalian membutuhkan sound card V8. Yang kedua, kalian membutuhkan kabel aux. Yang ketiga, Yang ketiga, kabur. yang klip on harganya kisaran lima belas tergantung toko selanjutnya.